Bos KKB tertangkap, ternyata anak buah Lukas NMB. Nah, coba kita cek ini video terkait kebenarannya, kawan. Kalau benar, ayo eh, male. Nah, ini saya ambil dari salah satu channel YouTube, yaitu Trending Topic, ya. Trending Topic, nah ini eh, dibagikan 22 jam yang lalu. Nah, coba kita buka, kawan. Ini dia, ya. Halo, saya Ibu Nelly. Nah, ini dikasih judul yang anak buah Lukas Endemde tertangkap, ternyata bos besar Kakak 3 Kakak 3 judulnya "Cek". Ini kita cek. Diduga pas KKB Papua ditangkap bawa lusinan senjata di Filipina, Polri buka suara. Diduga pentolan KKB Papua bernama Anton Gobay ditangkap di Filipina terkait penyelundupan senjata. Anton Gobay ditangkap polisi Filipina di Saranggani. Anton Gobay, kedapatan membawa lusinan senjata bersama dua rekannya warga negara Filipina. Terkait senjata api tersebut, Polri masih mengusung peruntukannya, termasuk kemungkinan senjata itu berkaitan dengan KKB Papua. Polri juga belum bisa memastikan apakah WNI itu merupakan bagian dari KKB Papua yang sedang melakukan pembelian senjata atau buka. Pasalnya penangkapan itu baru saja dilakukan oleh aparat Filipina, sehingga proses identifikasi masih dilakukan oleh Polri. Coba kita cek apa kata netizen. Dari Exu Martin Badrum, semangat Tony dan Polri, terima kasih pengharap bangsa tertangkap. Dari channel Sotar, Sotarman Yohanes. Dari penangkapan pembangsa senjata KKB dan LE dapat dibongkar banyak pihak yang terkait, baik domestik maupun asing. Jika LE itu sering pergi di Australia dan Singapura, maka ada teropong yang mungkin tersangkut. Penangkapan LE harus menjadi titik awal penghancuran sel-sel KKB. Untuk melawan KKB harus dari pentelan-pentelannya. Memotong aliran dana dan pasokan senjata, lalu pentulan penturan dan milisinya. Nah baik kawan, ini yang video. Di sini bos KKB tertangkap, ternyata anak buah Lukas NMB. Nah ini narasinya kawan. Ya ini narasi juga video ini bisa ya, bisa tidak. Ya bisa ya, bisa, tidak karena ini adalah spekulasi atau prediksi. Tapi kalau di dalam kita ikuti potongan-potongan video tadi, tidak ada yang menunjuk, eh, tidak ada satu pun video yang menunjukkan bahwa itu eh, bos kakak tertangkap ya, bukan. Nah memang pernah viral dulu ada pilot ya ada pilot ya ada pilot kayak pak rompo yang ketangkap, tapi bukan bos kakak Dan apakah ini anak buah daripada? Uh, Lukas Nmb tidak ada juga penjelasan di situ, tapi yang jelas pernah berfoto. Nah, kenapa saya berbicara begini kawan? Jangan sampai kita salah memprediksi, salah menjustis seseorang terkait KKB. Yang jelas bagi kita semua bahwa KKB ini adalah musuh negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh, ya tidak boleh Papua memisahkan diri dari NKRI. Ya, tidak boleh. Nah, tapi dari tadi, ya tadi ada masukan dari netizen bahwa ini harus diusut. Nah, itu saya setuju. Saya setuju ini diusut. Ya, dia beli senjata itu untuk apa? Terus, siapa yang ngasih uang senjata eh, untuk beli senjata? Siapa saja yang terlibat? Nah, ini perlu mengkar. Tetapi jangan buru-buru kita menjustis seseorang bahwa Uh, contoh Pak Lukas NMD ya oh, Terlibat langsung tidak ya, Jangan seperti itu Selama ini yang kita diberitakan bahwa Pak Lukas NMD ini adalah terlibat kasus korupsi Dan itu sudah ditangkap oleh KPK dulu ya Beberapa kali lalu di sebuah warung Kemudian sekarang sudah ditangkap oleh KPK Nah, apakah Pak Lukas NMD ada hubungannya dengan KKD? a'lam. Ya, tapi jangan terlalu terburu buru Kita menjustisnya, kawan. Tetapi juga sangat penting ditelusuri. Itu harus jangan sampai selama ini KKD bisa tumbuh, bisa eh, membesar, ya sampai punya senjata, apakah karena dibantu oleh oknum-oknum elit politik di Indonesia. Nah, ini harus ditelusuri. Yang jelas, ya beberapa waktu waktu-waktu lalu ada beberapa yang tertangkap ya sudah ditangkap baik dari oknum oknum TNI Polri ya apalagi yang sudah eh, bukan lagi eh, oknum ya TNI Polri yang aktif kan beberapa ketangkap tuh ini yang dagang senjata KKB dan itu sudah diproses ada juga ya eh, motifnya seperti itu ya nah apakah ada keterlibatan dengan elit-elit politik, nah ini yang harus ditelusuri, Karena sampai pun kita harus tetap mempertahankan bahwa Papua adalah bahagian daripada NKRI. Nah yang coba-coba ingin memisahkan juga dari NKRI, ya berarti akan melawan pemerintah NKRI. Dalam hal ini yang maju ke depan adalah Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang disebut Satgas di Papua. Dan tentunya seluruh Indonesia menolak, ya kalau jika ada sekelompok orang yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Nah, pada kesempatan ini saya juga saya berpesan kepada pemerintah Republik Indonesia, kepada pemerintah kita semuanya, agar berlaku adillah di setiap wilayah, agar tidak muncul pemberontakan-pemberontakan. Kita tahu bersama bahwa Papua itu banyak sekali sumber daya alamnya, emasnya banyak, tembaganya banyak, uraniumnya banyak, besi banyak, dan banyak lagi di Papua. Tetapi masih banyak saudara-saudara kita di Papua yang terbelakang, ya terbelakang, baik secara ekonomi, baik secara pendidikan, nah, ini banyak yang terbelakang kawan. Walaupun sekarang sudah mulai digencarkan eh, terkait pembangunan infrastruktur. Di Papua secara khusus dan di wilayah Indonesia Timur secara umum. Namun ini jangan sampai eh, kendor, harus terus ditingkatkan. Nah ini saja kawan, bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya kawan.